Selamat datang di Praktikum Basis Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Praktikum Basis Data ini. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang group function lebih lanjut. Ini adalah sintak-sintak yang sudah kita pelajari, yaitu kata kunci select, from, where, dan juga order by untuk mengurutkan data. Nah, kita ketambahan satu kata kunci baru, yaitu group by penggunaannya seperti apa? Yuk kita pelajari bersama. Dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang group function. Average untuk menghitung rata-rata, kemudian sum untuk menjumlahkan, min untuk mencari nilai minimal, max untuk mencari nilai maksimal dan count untuk menghitung baris. Nah, kali ini kita ada tambahan yaitu kata kunci grup by. Bagaimana penggunaannya? Misalnya kita mau menampilkan data rata-rata gaji per departemen, maka kita panggil select department id, lalu average salary untuk rata-rata gaji from dari tabel employees. Nah, jangan lupa tambahkan group by. Berarti kita mau menampilkan data rata-rata gaji per department ID. Kemudian akhiri dengan tanda titik koma. Maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Department ID, rata-rata gajinya 5760. Department ID 90 rata-rata gajinya 19.333,33. ,33. Kemudian departemen ID 100, rata-rata gaji 10.504,0. Jadi untuk penggunaan group by ini dapat menampilkan data hasil group function per data yang diminta. Hal ini di sini per departemen ID. Nah, untuk mengurutkan berarti di bagian akhir perlu diberikan order by ya, misalnya saya coba untuk tampilkan lagi by ingin diurutkan order by-nya berdasarkan departemen id juga kalau ascending berarti urutannya bakal seperti ini tetapi kalau urutannya dari yang besar ke yang kecil kita perlu tambahkan Descending, kemudian akhiri dengan tanda titik koma. Maka urutannya dari mulai yang besar ke yang kecil. Apabila ada syarat yang ingin ditampilkan menggunakan group function, kita tidak bisa lagi menggunakan kata kunci where. Tetapi setelah group by, kita harus mengganti syarat untuk menampilkan baris datanya menggunakan having. Jadi, untuk penggunaan group function, untuk syarat, where-nya diganti dengan kata kunci having. Yuk, kita coba sama-sama. Misalnya, kita pakai contoh yang tadi ya, kita sudah men-select departemen ID dan rata-rata gaji, sudah ditampilkan berdasarkan departemen ID, Nah kita kasih syarat bahwa yang mau kita tampilkan adalah yang rata-rata gajinya misalnya 5760 Maka kita perlu menuliskan sintaknya, select, department ID, kemudian average salary, from employees, lalu gunakan group by Department ID. Untuk syarat yang rata-rata gajinya 5760 kita perlu menggunakan kata kunci having. Jangan menggunakan where. Yang rata-rata gajinya sama dengan 5760 Kalau kita perlu mengurutkan data, Gunakan order by, tapi karena ini hanya ada satu baris data, kita bisa langsung akhiri dengan tanda titik koma, lalu menekan enter. Di sini kita dapat melihat bahwa yang ditampilkan adalah yang rata-rata gajinya adalah 5760 Kalau ternyata ada syarat yang ingin kita masukkan dalam sintak ini, tapi bukan yang merupakan fungsi grup kita tetap dapat menggunakan WHERE. Contoh urutan penggunaannya seperti ini. Misalnya, select department ID, average salary, from employees. Kemudian setelah itu, kita gunakan WHERE dulu sebagai syarat. WHERE, misalkan department ID-nya, 90,60 jadi 90 dan 60 lalu kita punya syarat yang tadi group by department ID kemudian baru having average salary jadi kini kita gabungkan where dan having ya sama dengan 5.760, memang jawabannya adalah yang Departemen ID 60 karena 90 itu 19.333. Tapi kalau kita punya syarat seperti ini, kita bisa pakai uh, where dulu, kemudian uh, having. Ini hasilnya memang hanya yang Departemen ID 60 karena yang rata-rata gajinya 5.760 itu yang memenuhi hanya Departemen ID 60. Jadi, inilah keseluruhan sintak yang sudah kita pelajari. Mulai dari kata kunci select, ada select bintang, kemudian untuk menghilangkan duplikasi baris menggunakan select distinct, select dengan menyebutkan nama kolom, from berarti dari nama tabel, jika ada syarat untuk ditampilkan, kita menggunakan kata kunci where, pengurutan data menggunakan kata kunci order by, Penggunaan group function kita bisa menggunakan group by dan jika ada syarat kita tidak boleh menggunakan kata kunci where tetapi mengganti dengan kata kunci having. Demikianlah kiranya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.